Makan apa pak? ketan Makan apa nih? Gini namanya Kecek urang Minang ini Pului Joduria Pului Joduria Kalau kecek orang pula bang Pola Dure Kalau ah. Jambi ini pola Duhian <thatified> <gay tickling> <gay gray> Oke okay, mas bro kita langsung grebek Di dapur Ada apa aja? Wih, rame ya di dapur Wih pelan ya, jangan ya mamut ya Acara apa, dimakan-makan ya? Apu ini, Mas Wari dulu Beda, hari beda Horto atau beda? Apu ini lagi, jangan lakak Masuk bagus semua. itu pandu Wih, mantap Rasanya ya mincin oke, kasih, kasih. Jauh, Luar. Kurang, kurang, itu oh, lima, <laughs> <darang> angin. air, <tose> perangin. Biar rancangan dulu katanya Biar semangat dulu Serah Apa? Apa? Oh, beruntuhan kan <laughs> masuk. <laughs> Tidak. Terima kasih Nomor 1. Anginnya deres. ya, yeah. oh. oh. oh. oh. yeah. <laughs> Makan apa pak? Pola ketan Makan apa nih? Gini namanya Kecek urang Minang ini pulu Joduria Pului Joduria Kalau kecek uang Palembang Pola Dure Kalau diambi Jambi ini Pola Duhian Macam-macam kan? Itu ngasih aja pak Oh dia Pak. banyak juga. belum Pancing malam pernah antuk tapi Kawan-kawan kenapa kawan tahu itu. deh sini, situ makan tuh? Awas, awas, lima empat, sama lima, lima lima, lima lima, lima dulu, silau, lima, lima lima, lima Hati-hati yang... Tak ada siapa Hahaha 8-6 8-6 Hai! Jom! Lai-lai, janganlah lai-lai ni Jadi saya tukang yang masih ni Malu ambil sama lapan. <tuk> <tuk> Masuk, Ulang lagi, Ulang lagi. Udah siap kan nih. Banyak ekspresi ini, keren. Ya Allah, kali terus. Udah. Oh. Dua. soalnya ini dia langsung. Satu gerakan hilang. Wah, yuk. satu, Satu Selamat datang, Tidak, tiga, dia buat Siap-siap depan Tidak, jangan akan jauh, dia akan jauh Empat Eh? Empat <tains> dua. <Cepat> dua. <tains> Empat Empat rangsang, Empat Ingat, siap Jangan ingat kau. Serius Empat tiga <tains> Empat dua Empat dua Empat dua wah, empat dua boleh, boleh, Apapun, apapun,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 Namti juga lagi. Yeah. <laughs> aja bisa <intose Hai southwestìás> Jadinya, ai, Habis abis? Dari salah, Bukan, ya. <tumas">. Sekolah aku <tumas">. Habis bro Makan apa bro Eh kok kecek wawunak pak Pul puluik durian. Oh. Ceco jambi. Ceco jambi. Pola durian. Ceco rembang. om rembang. Pola durian. Pola durian. <laughs> Mantap Rami. lur. Mantap lur. <laughs> <laughs> Oke okay, mas bro kita langsung grebek di dapur. Ada apa aja? <tuk> Wih rame ya di dapur. Wih. So, pelan ya, jangan mur ya <tuk> Acara apa makan dita, makan ya? Halo guys lihat guys apa yang mereka lakukan guys lihat guys ini adalah mangkok ketiga guys mangkok ketiga waduh guys. mantap mantap guys tanpa nasi guys ini aku bagus kok kalau <tuk> duren wih mantap rasanya ya micin kalau orang Bengkulu orang curup bilangnya apa kalau duren Kata muji, kan? itu tambahnya makan ini mm. mantap." mantap. Dua, Kosong kalau Kosong. empat, Kosong. tiga, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, ya bertemu tuh baik kan eh eh ayu hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe ya <tulah> dua, eh? <Ajang! Uji>, <tulah> hai, woy. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Poin empat enam. Awal Tujuh empat jangan tinggi hati-hati ya 85 sembilan 95. boleh, Allah. Apa 69. 06. Hajaran. Satu 16. Masalah, aja. nanti makasih, Pak. Ya, masing, -masing. Oh. Oh. Ay, ya. Mane, 71. Oh, 71. 17. 17. 71, Pak. 7, Ah, iya. angin, angin, ya? angin. Angin. Angin. 28. 38. Tiga. Tiga. Tiga, lapan. Oh, udah mulai angin ini. 93. Cengkurangin. terus dia. Empat sembilan empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat empat itu pasti nervus enam 16 tujuh satu ah <SILENCAT> <SILENCAT> <SILENCAT> hehehe ah. ah. oh. hehehe Tiga, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, Ajaran! Lima nah, kosong Kejar, kejar dulu Kejar, kejar eh? Dah bawa tripod lah Untuk ngisi-ngisi Ajaran! Tak pasang Tak ada poin, tak poin Tak poin Tak ada poin Tak ada poin Ngapain tak laju Tak ada poin Oke, enggak gak, gak, habis